Super Soul fans, welcome back to Timeout. Selamat datang di kelas timeout hari ini Timeout geng, wah hari ini timeoutnya ada temanya guys Temanya adalah Dominican Republic, wah dua topik utama kita Hari ini kita membahas tentang pemain Dari uh, Dominican Republic Yang pertama obviously of course adalah Brandon Francis yang tadi malam show off dengan papa satu poin, The Prawira Harum Bandung Dia menjadi pemain pertama di IBL Yang berhasil mencetak 40 plus poin season ini uh, Menurut gue dia dan Raymond Galloway Ini menaikkan standarnya Pemain import di IBL Lalu kita juga membahas tentang seniornya di Dominican Republic, yaitu Opa L. Horford Yang hari ini made a lot of big plays Untuk Boston Celtics Dan akhirnya Boston Celtics bisa menang sih secara dramatis Lewat overtime atas Golden State Warriors uh, Ini nyesek sih This one hurts sih untuk uh, damnation menurut gue Karena mereka hampir mendominasi Hampir babak kedua semua tuh mereka menang sih Kecuali terakhir-terakhirnya sih Jadi sedikit nyesek yang ini ya So, sebelum kita masuk ke kelas time hari ini Seperti biasa guys, jangan lupa untuk support channel ini Kalian bisa menjadi member di channel ini Agar gue semakin semangat untuk bikin konten kontennya dan kalian bisa masuk ke grup Discord kita dan juga bisa mendapatkan beberapa konten eksklusif apalagi bulan depan kita akan ke All Star All Star kayak kontennya untuk member sih nanti ya uh, and of course um Kalian juga bisa support dengan gratis guys Kalian bisa kasih like dan juga kasih komen Agar gue juga selalu semangat Untuk bikin time out nya So much guys thank you so much guys for always supporting this channel Kalau gitu kalau masuk ke kelas time out hari ini Hari ini gue skip dulu untuk comment of the day dan juga rock and troll Walaupun gue pengen banget masukin rock and troll Yaitu Draymond naruh handuk di mukanya Deuce Dimana Deuce digoyang-goyangin Kepalanya gue ngeri banget sih ngeliatnya sih Aduh tuh kok si juice gak bisa napas gimana gitu Gue bilang aduh Draymond bercananya gini banget ya Tapi kalau gue baca komennya di IG nya uh, NBA itu pada bilang wholesome Content. This is the content that we want nggak jadi masuk rock and troll jadinya Padahal itu ngeri banget sih kalau gue jadi dus gue akan takut sih Tiba-tiba lagi meleng gitu kan lagi gak ngeliat gitu Tiba-tiba nah, ada naruhan di mukanya gitu Serem sih itu Tapi pas ke belakang ada Draymond Green lagi mukanya makin serem <gak> Oke okay. ada sedikit cerita gue aja tentang, tentang rock and troll Sekarang kita bahas IBL terlebih dahulu Latino Latinodonches taking over the IBL Aduh gue pake banget nanyain Brandon tentang nickname Latino Latinodonches ini sih tapi Kayaknya akan ketemu ada media lain sih Kalau ada media lain yang nonton channel ini Pasti akan banget mereka tanyain Next time Daisy, Brandon fans Karena gue baru ketemu Brandon mungkin nanti tanggal 1, tanggal 2 Februari ya Jadi masih lama guys Tapi semoga gue jadi yang pertama nanyain nantinya Amin Tapi Ranspeed Basketball tadi mom, Had no answer bro Brandon was like taking over the game in the second half Apalagi dia sesuai dengan 41 poin Prawira menang 78-61 kemarin Dia benar menghayati sekali Dengan menggendong Menghayati sekali nicknamenya nya dan menggendong gendong timnya yaitu prawira harum Bandung apa yang main di trash talk juga sama Pak Pres uh, Pak Jeremy main di bawah ring. Uh, bisa kelihatan lah the exchange between those two si uh, Brandon juga setiap kali point dia ngadepin ke Pak Pres juga kemarin ini dan ya yeah, Brandon itu orang yang tipenya kalau lu panasin dia malah makin jago sih tipenya itu dia suka soalnya orang latin itu mereka suka ngomong <laughs> jadi itu kenapa kalau dia di trash talk dia akan semakin jago um, iya terakhir itu juga dia kayak nanya ke bench ya, eh gue kurang berapa poin lagi nih untuk 40, kayak dikasih tahu sama Nico dono dua lagi, akhirnya terakhir itu makanya sama dia di drive atau memastikan dia 40 poin ya, dan ternyata dapet n1 juga, jadi 41 poin kemain brandon francis and basically the whole net nggak bisa jaga dia dan susah ya, importnya runs itu kau sama brandon juga susah karena brandon itu gede gempal gitu tapi lincah gitu, sedangkan duang daung kurus gitu kan, sedangkan akim scott juga lebih kecil, jadi mereka naruh juga pemain lokal mereka untuk jaga si Brandon. Sedangkan Brandon pinter banget. Dia tahu nih kalau gue drive, either gue point atau gue akan dapet foul. Itu kenapa dia main 21 kali free throw, guys. Gila, 21 kali free throw satu game. Gue jarak banget lihat pemain ideal ada yang dapet 20 free throw sih dalam satu game. So, Brandon main 15 dari 21 itu juga membantu banget untuk dia mencetak 41 poinnya. Tapi, but he is like donches, man. He some help, bro. Harus bawa, itu kayak gue terharus harus kalau ke Ibil bawa papan itu. Kalian, please send help <laughs> untuk Brandon Francis. Tapi, dia enggak bisa sih gendong gini terus ya Akan susah banget dan dia akan kecapean juga uh, Yudha tapi main membantu dengan Side step 3 pointnya juga di quarter keempat uh, Yudha main selesai dengan 15 point 6 rebound dan juga 5 asis Reza dong, Reza hasilnya sih Gila, top banget, gue. Reza harus dikasih apresiasi sih untuk hasilnya, Dia nggak mau nyerah main ini untuk mendapatkan offensive rebounds. Uh, dia ada beberapa offensive rebounds yang sangat crucial banget untuk kasih extra possession untuk Prawira main ini. Uh, Seseringan 11 rebound Reza, dan kalau nggak salah, 6 adalah... eh sorry, 4 nya adalah offensive rebounds. Coach Dave punya PR banyak sih, terutama untuk shooternya dia. Indra Muhammad dan juga Hans, Abraham, Hans, Abraham ini emang scrimmage aja ya, jagonya nembaknya ya. Uh, gemes banget, kok, ngeliatin si Hans nembak, kemarin bisa airball gitu, wah, kosong gitu. tapi menurut gue, Hans dan Indra Muhammad ini harus at least 300 kali 3 point lah, abis setiap latihan, akhirnya kayak dapat ritmenya sih sama tembakannya. Karena kita nggak tahu Abraham damar kapan bisa bermain, kita masih belum tahu statusnya dia gimana nanti. Tapi, kok, mereka ingin menang di seri-seri berikutnya. Indra Muhammad Alan Asadi Hans Abraham Fandomenangsa, they hit that three point just that simple menurut gue. Jericho update sedikit bagaimana yang Jericho, Jericho itu kemungkinan besar di seri Malang akan bisa bermain. Kayaknya sudah selesai untuk urusan kitasnya ya Irak mainnya dapat liburan gratis lah ya, sambil ngilangin jet lagnya. Asik lah bisa cuci mata sama Brandon Francis di Atlas. gila, gue belum pernah ke Atlas, gue denger Atlas mahal ya. Tapi asik lah untuk mereka-mereka masih enjoy banget dan nanti gue yakin. Jared Shaw udah ready untuk bisa main juga untuk perawira harum Bandung Jared ini kok gue denger-denger jago sih Kok gue denger dari tim lain nih, pelatih lain ada ngomong Katanya Jared ini jago uh, I think bisa compliment juga untuk Brand Francis Kayaknya mereka juga temenan satu agency juga So uh, they should be good Mereka um, juga bisa memberikan Brand Francis napas banyak nantinya ya Dan juga break yang lumayan banyak saat lagi pertandingan But, Ya yeah, man. Prawira lo, Kim Geto. Uh, kecuali waktu lo, BPJ aja. Uh, so, I'm still... Gue masih tetap percaya lah. Kalau Prawira gue bisa, bisa melangkah jauh lah season ini, ya. Sedangkan, France, France sudah mulai harus mikirin tentang importnya mereka. Si Duom Dawam juga. Uh, Akim Scott. Mereka kemarin, Duom 8 poin. 3 dari 14. Akim Scott, 4 poin. 1 dari 9. Dua-duanya struggling, man. Dua-duanya struggling. Di bawah ring, gak bisa finish juga kemarin. Ini gue lumayan surprise. Gue kira... Kemain ini mereka akan poin banyak, karena juga mereka dapat kesempatan banyak sih di bawah ring, tapi sayangnya banyak banget miss-nya um, Ya, yeah, dengan kalau bisa lihat Raymond Galway dan juga Brian Francis seri satu ini, mereka dominan banget ini adalah dua pemain import terbaik saat ini di IBL menurut gue Jadi tim-tim nih uh, udah mulai bisa ngeliat nih, oh shit, ternyata tim ini importnya si jago ini jadi kalau lu nggak punya import yang sepada ataupun sejago Raymond Galloway atau Brandon Francis ataupun juga Randy Bell itu akan susah sih walaupun kalau Randy Bell kan di Borneo ya, jadi timnya masih papan tengah gitu, tapi kalau Brandon Francis, uh, Raymond Gallo ini tim papan atas sih, jadi ataupun juga Elijah Foster, lu jadi harus tahu standar pemain import tuh segini nih kalau lu mau compete for a championship, jadi gua rasa akan ada evaluasi ulang nantinya dari Runs Peak Basketball uh, because those two need to step it up sih, those two need to step it up kalau mereka ingin masuk ke playoff sih nantinya si Runs ya, jadi uh, Ya, yes, tiara menurut gue sih standar Tipe pemain asik sih, Randy Bell Randy Bell, Brandon Francis, dan juga Raymond Galway Kalian setuju atau tidak setuju? Kalian bisa tulis aja di comment section Di bawah um, Sedangkan kemarin Untuk run speed basketball, pemain yang paling bagus menurut gue adalah Tino dengan 16 poin, 3 poinnya oke okay banget uh, He tried to keep his team uh, In the game, tapi susah banget Kemarin ini, and Januar, kemarin sayangnya cedera momentumnya hilang di situ sih waktu Januari ketiban kakinya gue lupa dia ketiban siapa. Padahal Januari main, mainnya lagi bagus banget lawan mantan timnya semangat banget dia. Uh, dia main selesai dengan 12 poin. So I'm very very interested untuk melihat next move nya Run Speed Basketball ini gimana. Nah, dan karena kita pindah ke Prastawa Nah karena Prastawa main juga stole the show dengan 34 poin, 8 asis dan juga 6 rebound. Uh, gue jujur gak nonton game kali ini tapi game yang ini tapi Peter Jaya harus susah payah main untuk mengalahkan Pacific. Sesar Elang Pasifik Cesar di mana Pasifik masih unggul loh sampai akhir kuartal ketiga setelah Dava with uh. The... Sweet Rivers Eliyuk One of the best place kemarin ini menurut gue Tapi setelah itu kayak di bom 3 point ya Sama Arigi sama Prastawa um, Tapi Dava had his best game though Mainnya as a pro dengan 24 poin Like I said in the IBL preview Gue suka banget dengan Ruki ini Dan gue yakin dia bisa shine Dan I think he will be a star in the future In the IBL Karena Ruki ini bener, -bener berbakat banget menurut gue Dan di kuartal keempat juga PJ Uh, langsung turn up untuk defense-nya mereka hanya allowed si Pacific untuk mencetak 12 poin lalu 3 point 3 poinnya masih ada Aldi 3 poin, ada Pras juga di kuartal keempat they were just on fire juga sih makanya untuk mengapa mereka bisa menang uh, Arigi kemarin kontribusi dengan 17 poin dan 5 assist and Plita Jaya obviously masih gak ada Dominic Sutton yang cedera gue masih belum tahu dia akan kembali tapi Mike Lester was excellent tuh untuk Plita Jaya yang mainnya double double double 3 poin dan 10 rebound uh, he is stepping up man he is stepping up big time untuk Plita Jaya dan tadi aku eh, mainnya juga ada yang lumayan keren sih menurut gue jadi lot of homeworks untuk Plita Jaya juga uh, mereka mainnya belum rapi-rapi banget uh, so Gue akan, untungnya main mereka bisa avoid an upset sih Kalau mereka main kena upset sama Pacific Gue gak kebayang sih kalau PJ mulainya 1-2 sih di season So, yeah man So, PJ got a lot of to do too before the Malang series So, itu dari IBL karena kita minta ke NBA NBA hari ini obviously ada game di Paris Dimana pastinya ada the next NBA poster boy Victor Wembanyama nyawa wajib lah duduk korset lah Of course my favorite Yaitu Kabi, Kabi <laughs> so, Magic Johnson juga langsung nih deket-deket sama Wemblee ngobrol-ngobrol, kayak udah pengen coba-coba rekrut Wemblee ini ke LA kan, abis lebaran pasti harus ada superstar lagi dong nantinya. Nah, setelah itu juga keren masih lihat legend-legendnya pemain Prancis pada datang dan juga nonton ada Tony Parker, Joakim Noah, ada Ronny Threef dan juga ada Michael Peters dan asik aja sih ngeliat para legend itu pada ngumpul-ngumpul juga ya dan gamenya hari ini dimenangkan by Chicago Bulls 126-108 atas Detroit Pistons, Zach Lavine 30 points, Zach Lavine tadi second half main lebih bagus, demar uh, DeRozan 26 points 9 rebounds, Sedangkan Foot hari ini double double dengan 16 points dan juga 15 rebounds, ada beberapa hal yang keren di game ini courtesy of dari Jones Jr. gila dia take offnya sih jauh-jauh sih dan yang pertama ini adalah alleyoop dari Dragic yang tangkap dua tangan dan juga plus the foul lalu dari Zach Levine yang throws the alleyoop dari half court for Derrick Jones Jr. man take flight bro and DJ bagus sih tadi mainin meluah he played great defense high energy dan juga dunking everything dia 12 poin tadi dari benchnya Chicago Bulls Hari menurut gue, Bulls paling bagus. saya mungkin kayaknya eh, abis pada dapat jacket off-white semua ngumpul-ngumpul. Semoga di Paris ada team bonding juga. Jadi semoga juga harapkan juga Chicago Bulls di depannya, nya dan juga mainnya akan lebih bagus. dan tadi di third pieces, ada Boyan yang menjadi top scorer dengan 25 poin. Oke, okay. obviously topik utama kedua yang kita akan bahas adalah rematch finals. Yang kemarin, eh, yang tadi ini pagi ini seru banget menurut gue. Boston Celtics of course, of course, survive dan menang 121-18 alas Golden State Warriors lewat overtime ini merupakan kemenangan ke-8 secara beruntun untuk Boston Celtics. Um, gua jujur don't mind sih kalau Celtics ketemu Warriors lagi yang bikin tahun ini karena pasti akan seru banget ya. Dan Yeah, that was so much fun to watch game ini Dua-duanya kayak nggak ada yang mau kalah Dua-duanya mainnya kayak lagi playoff gitu Cuma memang tadi refnya jujur banyak si sih Miss call sih menurut gue uh, Tapi walaupun gitu tetap deg-degan sih Sampai abis tadi uh, Seperti gue bilang nggak ada yang mau kalah Jason Tatum aja nggak diganti di babak kedua Dan overtime dia, menang dua, eh, dia main 29 menit secara full um, During pull juga not bad Hari ini defense, Dia niat loh defensenya Lalu juga Clay Thompson was playing defense dari fall out And of course um, ada beberapa big plays dari kedua tim juga so man hari ini pemenangnya adalah NBA fans sih. jujur aja ya tapi menurut gue tadi Al Horford sih yang menjadi unsung hero nya untuk Boston Celtics dia ternyata ada block dua ada three point man he was just turning back the clock bro he was really clutch menurut gue terus tadi di babak overtime juga ada three point sekali dan sebelum overtime gue belum lupa gue harus kasih kredit juga man defense dia jaga Steph Curry Steph Curry jadi nggak bisa bawa Uh, Warriors menang karena di defense sama si Al Horford tadi terakhir itu. Horford selesai dengan 20 poin, 10 ribuan, 3 block shots. Walaupun memang dia udah mulai berumur, tapi menurut gue perannya dia untuk Boston Celtics masih penting banget sih. Dan ya, kalian bisa lihat hari ini dia masih bisa step up and he's not afraid of the big moment. Kayaknya pengen banget juga dia jadi NBA champion season ini. Jadi, itu kenapa dia sangat termotivasi sekali. Uh, untuk Apalagi hari ini juga si... Duo Jace itu hancur banget lima 15 dari 45 guys, tapi untungnya Boris juga lagi kacau, tapi Jason Tatum 34 poin, 19 ribon, 6 asis, the first Celtics katanya yang uh, memiliki stat line seperti itu, tapi gila sih 19 ribon sih, OD sih untuk si uh, Jason Tatum, uh, Jalen Brown in his first game back hari ini 16 poin dan juga 9 rebound, terakhir-terakhir si Jalen Brown ada 3 poin yang bisa menyamakan skor untuk membawa game ini ke overtime, tadi di bawah overtime juga ada poin juga dia, dia sama Jason Tatum sih tadi uh, di overtime yang menyudahi perlawanannya dari um, dari Boston Celtics eh dari Golden State Warriors walaupun tadi terakhir-terakhir aneh banget, ada tego-tego yang gak masuk akal dari Marcus Smart tuh, uh, terus ada file juga tadi Andrew Wiggins itu file juga agak gak jelas sih menurut gue yang di file sama El ya. tapi ya untungnya Boston Celtics masih menang jadi hampir aja mereka blunder di game tadi ya tapi the worst sayang banget kalah di game ini kan menurut gue mereka mendominasi tadi apalagi di second half mereka selalu unggul seingat gue um, tapi Steph King nggak boleh ini pakai fashion baru aksesori baru tuh gak boleh dari pakai sleeve kanannya kan eh tangan karena tangan kiri tangan kiri memang hati tangan kirinya pakai sleeve hitam dia kalau lagi ada aksesoris baru atau rambut baru, bisa mainnya jelek sih. <guruh> dia hari ini 29 poin tapi nembaknya 9 dari 25, 6 dari 18 3 poinnya. Uh, walaupun tadi sebelum half time dia udah nembak dari tengah masuk ya. He may look so easy though. Dan gue pas lihat dia dapat bola itu pas dilempar, gue tuh lumayan yakin dari bolanya akan masuk. So, um, Clay dan Jordan Poole hari ini juga nyumbang masing-masing 24 poin untuk Warriors. Tadi Clay juga pas fall out menurut gue fall ke enamnya agak questionable sih. Nah, was a clean strip sih menurut gue sih. Dan Clay menurut Gue di game-game berikutnya, I think he needs more shots. He needs more shot up. Lift, tapi tadi di keempat, uh, Warriors agak stagnan. Offensive menurut gue, mereka terlalu rely on the three-point shots. Uh, Wiggins kayaknya juga belum 100% plus Gue lihat juga dia caranya ngapoinnya gak efficient banget hari ini. Um, Kayak game tadi gitu kayak mereka butuh kayak Jonathan Kuminga gitu yang bisa nge-drive-nge-drive -nge -drive Saat nembakannya mereka nggak masuk sih tapi secara mental juga uh, worse harus lebih baik Dan secara rebounding juga harus lebih baik karena mereka hari ini di out rebound 63-47 sama Boston Celtics Apakah ini artinya mereka butuh big man baru? You just never know I think, I think they might need a new big man sih Tadi soal Robert Williams itu enak banget kayak dapet offensive rebound Tadi single Handley actually dia babak babak pertama itu menghalai oh, si Robert Williams itu Uh, kept, kept si Boston Sales in the game dengan rebound, offensive rebound, offensive reboundnya dia sih Tapi fans fansnya Wors harusnya seneng juga sih Walaupun sedih, nyesek, tapi harusnya ada senengnya juga karena Tim yang mereka bisa compete luar biasa melawan tim number one in the NBA. Besok lawan Cavs kayaknya pemainnya semuanya istirahat kayaknya sih. nggak ada yang akan main kayaknya karena energinya udah terkuras semua uh, main di overtime hari ini. Tadi Draymond juga hampir triple-double sih. Gue lupa catat, tapi yang pasti Draymond itu tadi... Bentar ya, gue coba lihat skor, um, box score Bem, nggak ada guys. Tapi pasti lewat hal itu 13 rebound dan juga 9 assist Cuma poinnya gue nggak hafal poinnya Draymond berapa. Oke okay ini gue bisa cari sekarang ini. I'm so sorry. Uh, Draymond 11 poin, 13 rebound dan juga 9 assist Bener banget sih. Jadi ya yeah main. I think Warriors emang kalau di away game agak kadang-kadang agak susah menang aja sih. Tapi menurut gue, I think mereka trend, mereka trendnya ke arah yang positif sih menurut gue untuk Golden State Warriors. So itu untuk kelas time hari ini kita masuk ke prediction terlebih dahulu uh, NBA besok lumayan ramai ada 9 game uh, langsung aja kita pilih Jazz minus setengah karena Nets nggak ada KD berat ya bagi back to back itu Kyrie mungkin nggak belum tentu main juga kali besoknya jadi harusnya disikat sih besok Nets sama Jazz so good luck everybody dan play of the day gue kasih kedua of Republic Dominica ini uh, sorry kedua Dominikan Republic ini yaitu Al Horford dan juga Brandon France dua-duanya instrumental banget untuk menangan timnya mereka kemarin ini jadi itu kenapa gue memberi mereka berdua untuk menjadi player of the day, so time out game, itu dulu untuk kelasnya hari ini, thank you so much for joining in, thank you so much, udah selalu support channel ini, semoga kalian enjoy my class today, ditunggu semua untuk pendapat kalian juga di comment section di bawah, so once again thank you guys for watching, I will see you guys again very soon peace out everybody